Alright guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabi yang pastinya ya. Kali ini kontennya masih sama, masih tentang reaction, reaction, reaction, reaction. Karena gue butuh hiburan aja, gue ngehibur diri gue sendiri aja. Jadi gue bikin konten ini dan video-video ini gitu. So, langsung aja kita meluncur ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang Jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi Langsung aja kita meluncur ke videonya Oke okay, ini dia videonya guys ya Gue ngambil bahannya dari Youtube juga Ini namanya random para Langsung aja, kita ke... nah, gua apa sih. Langsung aja kita play Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ba warahmatullahi wabarakatuh. ini. Anjir. Lucu-lucu. Pak tutorial untuk anjing. Ini bukan edit lagi ya. coba kita. Tadi mukanya segini aja, tadi mukanya tirus ya. Pas diginiin jadi bobo, cuy. Asli, ini namanya bukan filter lagi, ini ngecit. Ini namanya ya. <sukainması> Tapi lucu banget lagi, aduh ya Allah, lucu banget. Oke, langsung aja. Coba play lagi ya. Tes tadi ada itu tuh. Full subscribe, oke okay. oke, okay, apa nih? Ini namanya nyawer sariah. Di sana ada bidan, kita nggak peduli. Biarkan saja Biduan itu berdosa berdosa berdosa berdosa kita berpahala berpahala berpahala. <laughs> hey, sasek. Aduh, mana biduannya kayak gitu lagi. Huh. <susuk> Tahu enggak kegodam masih keren ini. Iman level up. <laughs> Nyawer kotak amal coba asli, uh, duh, sakit banget sih. Itu asli, sakit banget. Itu asli, Mana menengah, pakai baju lagi nih. bocah nih. besok-besok kalau mau kayak gitu? Pastikan talinya aman, berat badan lo aman, lo pakai baju. Jadi, kalau jatuh tuh, enggak langsung kulit tapi ada baju dulu, seenggaknya gak terlalu sakit, gitu <laughs> lucu banget tapi nih ngapain dia? suka, suka bingung gua sama orang-orang kayak gini nih maksudnya biar apaan? biar keren? itu kan, apa namanya? ubin ya lantai ya satu licin dua kalau lu jatuh itu sakit banget beda hal kalau di tanah masih ada empuk-empuknya dikit Yang enggak-enggak sih manusia sekarang ya anjing sakit banget itu asli dah sakit Iya malu Iya jadi ngapain dilakuin coy ngapain dilakuin ini gue mau tahu, ini gue tahu nih. <laughs> Oke, kita coba play ya. Yuk, kita cobain yuk. Tanya tuh. Enak. Enak. Jadi enak apa enggak? Kalau enak, kenapa lu mau muntah? Eh adik, berkerudung yang mana yang jelas enak apa enggak nah, apa nih ku... anjing, pas banget lagi kena helm bokafe anjing bisa pas banget anjing ginek motor santai-santai duk anjing bete asli bapak bapak bete pasti Hengal kalah, neng. ini nggak bangga banget yang yang di sebelahnyain tatoan deh ketawa anjing, nggak tahu nggak tahu ketawa nggak tahu takut anjing. Inilah apa ini anjing? Aduh, ultramen beralih profesi menjadi petani. Sungguh sangat sangat membagongkan ya ngapain main coba Ultraman ah, <tik> <tik> <tik> <tik> coba lucu itu lucu anjir coba, coba lucu itu asli lucu itu. oke okay. oke okay. apalagi sekarang uduh duh emang lucu ya itu lebih ke menakutkan anjing ntar lagi perang tuh sama Loki tuh Buar. dengarkanlah Ini mereceh banget gue kalau ketemu yang kayak kaya gini-gini nih Gue bisa ketawa mulu deh. Ini apa nih Oke okay, sulap ceritanya ya Lihat sini konsentrasi ya Lihat ya Apa yang terjadi Satu Satu dua Bilang si salam bim jito Bim salah bisok Wah Wah Wah Capa bilang gimana sih nggak sih ibu ibunya keambil ambil gimana ceritanya dia masukin tadi coba coba nih dari sini ya gua penasaran tadi itu gimana tuh ah ini apalah kain merah doang ya diselipin ke celananya, oke. Okay. Ya, ya. Saya pakai ya keambil bro. Eh <tos> nah, bener kagak itu ya. Kalau benar gue pengen udah belajar, udah gimana caranya anjing? anjing? ini udah malam pikiran gue ke mana-mana goblok anjing. Kau Hah? Nah, gimana? Kosong ya. Kita nih. Lagi-lagi pesulap demen banget sama warna merah ya. Ini kainnya merah juga. Gitu ya, yeah, ngapain gitaru. itu? Itu apaan Tadi. sih? Aduh, ya ampun, gembel-gembel itu tuh cara mainnya. Temak, temak, temak. Udah, ada ular udah, udah, udah, udah, udah, berdoa mati cu ke gak anjing di tembok jatuh uh, ini nih apa nih jadi taramak jreng Nih, ada backsoundnya Tara Mak Katanya Jadi Tara Mak langsung bete, langsung bete dua-duanya. Anjing ditukar, cuk bangsat anjing, jawaban tuh anjing goblok maaf yang pundak aman, kan? aman kan? Gila. Enggak mikir apa ya ceweknya segede gitu anjing? Goblok ih. Goblok banget anjing mikir, kek Ini bukan masalah apa ya, tapi masalah logika gitu. Berat badannya dia berapa sih cewek, Cok? Anjing, goblok deh ceweknya. Ini apalagi nih? Siwa. Allah wah petugas sih ya pakai rok kayak segitucu itu, itu di mana lihat ini lagu ini kalau di Jakarta kayak gini ya Pom bensin yang tiap hari memang rame udah bukan rame lagi pasti itu full macet di pom bensin doang tapi ngeliat mbaknya kayaknya atau enggak dikontenin sama orang-orang wasti -orang Tahu nih di mana ya pom bensin mana cuy itu cuy. Gue pengen ke situ dah. Apa nih? Kenapa nih? Ada ular. Ada ular. Mampus. Mau ngapain datu lu dah? Ayo, ayo lu disamperin ayo. aduh ya ampun, aduh ya ampun males banget. Nyata di dalam tubuhku ada benda bus. di di di di di di di, di, di. Nah. gue ngebayangin lagi ada tikus Sata di makanan cuy. lah di kaki kawanku ada teh botol sosro, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> beninggalan zaman. <laughs> Ya gini ceritanya di kakinya ada ada golok tuh nih ada golok nih. Oke, okay. dibales pusaka. lagi videonya. Ini pusaka peninggalan leluhurku. Ya, di kaki kawanku ada <tis> Eh botol anjing. -sor -sor -sor -sor <tis> <tis> peninggalan zaman berapa ini, Mas? Peninggalan zaman berapa, <tis> goblok anjing. <Okay>. Oh, Lagi-lagi <tis> Ultraman bertani anjing. Ultraman ngangon sapi anjing. <tis> Ini awan nih. Hening seru banget. Uh, kagak turun-turun itu. Oh, uh, ke darat, cuy. Lala lala lala. la. turun-turun tadi. Kagak turun-turun asli. Mampus cara turunnya gimana itu? Mel, Ah ini mah yang di pindes 2022 aku bakal keluar negeri ke Jerman. karena sama Om Karo Mas Arif. Mas Arif siapa itu Mas Arif tuh? pacarmu lo mas goblok terlalu banget gue kaum-kaum ragil anjing anjing goblok kayak segitu aja lah ya gue udah lumayan ngantuk juga nih udah ketawa udah pulang kerja bikin konten ketawa disitu tidur memang nikmat sekali ya so segitu aja videonya kali ini ya Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like dan di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang Follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi Dan sampai ketemu di video selanjutnya Dadah